Assalamualaikum Soulmate, ketemu lagi dengan Mia Masalah Emang ada. ada Mbak Inka, kali ini aku mau mengangkat tema yang berdasarkan komen-komennya Soulmate mm -hmm. di Youtube channelnya Mia baik di Youtube channel, juga via DM-nya Instagram Mia mbak oh. jadi gini mbak mm -hmm. Kan kita nih Miea, kan Mbak Inka kan berbagi wawasan untuk merubah yeah. Sudut pandang lingkungan, sudut pandang positif thinking yang selama ini kita pakai Ke sudut pandang spiritual, sudut pandang yang sesuai dengan Al-Quran Buku pedoman kita kan ya Mbak ya? Yeah. Buku pedoman mm. hidup umat manusia Ternyata Mbak, Alhamdulillah nih, banyak solmet-solmetnya Mea yang sudah berupaya untuk membuktikan, untuk merubah, mencoba, merubah Sudut pandang yang sebelumnya yeah. mereka gunakan ke sudut pandang spiritual yeah. Tapi mm. kenapa mereka jadi komen dan juga jadi DM langsung ke kita mm -mm. Karena mereka kebingungan mbak oh. Ternyata untuk merubah, mempraktekkan sudut pandang spiritual ini Ternyata tidak semudah yang mereka kira Ya yeah ada prakteknya gitu, yeah. jadi misalkan yang tadinya marah sama anak, mm -hmm. terus tiba-tiba merubah sudut pandang spiritual anak itu adalah jiwa titipan. Udah mulai paham sih Mbak Mimi gitu kan? yeah. Tapi kok ternyata dalam prakteknya Sulit ya gitu yeah. Coba dong bantuin kita nih Caranya <laughs> untuk merubah sudut pandang spiritual itu Seperti yang Mbak Inka sampaikan di yeah. ya, Itu bagaimana caranya Ada metode yeah. Atau cara belajar khusus Atau bagaimana Mbak yeah. Gitu nih Mbak Inka yeah, Betul Jadi memang Mimi setuju yeah, kan? Merubah ini susah Setuju banget, makanya e, untuk merubah ini, kita butuh metoda, ah, okay. karena susah. Cara ya kalau ya. ini gampang, dari dulu kita pasti, orang tua kita, yang terdahulu, pasti semua gak ada makin tua makin marah tuh gak ada. Gak ada tuh ya mbak jadinya gitu. <tuk> ya kan? Gampang gak ada e, meja juga, juga ada. ya hmm, hmm, Nah bener -bener kenapa ini susah gitu, hmm, hmm. karena memang ada yang pertama sih memang itu kan persepsi sudah mendarah daging di kita ya Dari zaman dulu kita sudah ditetesi ya, ya. Eh, Dimasukin persepsi-persepsi lingkungan, budaya ya, Yang betul. tidak selaras dengan Al-Quran mm -hmm. Nah ini memang eh, sebab, sebab dominan kesulitan kita oh, Dalam okay. merubah, menggeser sudut pandang nah, yang kedua, memang ada hawa nafsu hmm. ada ego dan ada hasutan setan, sehingga ini menyulitkan taat ini jadi sulit hmm. nah. oke, okay, karena ego dan nafsu iya nah tapi yang sulit ini sebenarnya relatif bisa dibikin mudah buktinya, ada orang yang mudah, tuh sabar mudah, ikhlas tapi ada juga orang yang Sabar itu susah. Berarti ini bisa dipermudah sebenarnya. Ada caranya. Ada caranya. Itu Oleh karena iya. itu, kita butuh suatu metode hmm. yang memudahkan. Jadi cara cara yang memudahkan supaya e, mengamalkan Al-Quran itu jadi mudah. Gitu iya, iya, nih. Iya. Nah, yang aku tahu, aku kan belajarnya di Uh, belajar metode tafakur, namanya nah, yang dia. ditemukan oleh Bapak Insinyur Permadi Ali Bashah, founder dari Majelis Mutiara Tauhid di Bandung. Bandung itu ya, Mbak yeah. Minta, ya? Nah, memang Majelis ini tujuannya sama-sama tujuan aku. Okay. Tujuan aku adalah uh, gimana caranya saya pengen sekali mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Saya pengen, pengen nih ya apapun masalah menimpa saya ujian hidup, musibah. Saya pengen tetap bisa sabar. Saya pengen tetap bisa ikhlas atas ketetapan-ketetapan hmm. Tuhan yang nggak enak. Saya pengen e, ketika saya dikhianati oleh orang yang saya cintai atau e, ditinggal oleh e, orang yang saya sayangi, hmm. saya bisa ikhlas, sabar, dan tetap bisa bahagia. Nah Ternyata saya cari-cari itu, -cari saya nggak ketemu. Meto, eh, majelis gitu ya, Mbak? yang tujuannya kayak saya gitu, hmm. jadi saya nah, pernah nyoba mau uh, uh, jadi uh, sulit. Nah, ketika saya lagi cari-cari dan saya bertanya sama Tuhan, "Ya Allah, tolong dong gitu, karena saya nggak ngerti, saya harus kemana?" Nah, pada saat itu saya dipertemukan dengan uh, metode tafakur ini lalu saya lihat foundernya Pak Permadi Alibas ya itu betul-betul ahlaknya tuh ahlakul karimah gitu mi jadi hmm. aku terprovokasi gitu dengan perilakunya ya, ya, ya, bapak ya. bapak tuh nggak pernah marah senyum terus bahkan wow. waktu bapak tuh uh, kanker otak stadium nah, tiga ya. di uh, Singapura kan saya mendamp aku mendampingi bapak itu sampai suster-suster di Singapura di ICU bahkan oleh dokter ahlinya nak, ngomong gitu itu bapak kamu tuh belajar di mana sih gitu kenapa nggak pernah ada pasien di sini kanker kanker otak glioblastoma stadium 4 senyum-senyum gitu yang ada kalau nggak stres marah Pokoknya meronta, pokoknya kita nggak pernah ketemu itu. Sampai akhirnya bapak tuh jadi kesayangan di rumah sakit itu. Hmm. Nah, jadi aku terprovokasi. Iya. Itu, ya. Ada okay. gimana sih bisa jadi gitu? Lalu bapak menawarkan ini loh metode yang ditemukan. Bapak temukan yang nah, ini. Ya. Jadi itulah asal muasal aku ketemu sama metode ini karena majelis ini sesuai dengan tujuan aku belajar agama. Nah, yang diajarkan sama metode nah, ini apa tuh mbak? Itu yang aku mau ceritain mm -hmm. kan tadi teman-teman bilang iya. gimana sih caranya? Mm -hmm. nah, metode ini uh, punya persyaratan khusus untuk bisa kita lakukan uh, apa ya kita mencabut ya persepsi yang udah ada di sini yang tidak Qur'ani ya. lalu diganti dengan persepsi yang baru mm -hmm. yang Qur'ani mm -hmm. itu ada caranya. Mm -hmm. Metodenya okay. adalah uh, kita harus melakukan perenungan-perenungan ya, secara terus-menerus berjenjang sesuai dengan kurikulum yang dibuat. Oke. Okay. Tidak langsung gitu. Kita memang harus melakukan proses perenungan demi perenungan, berjenjang, sesuai kurikulum, fokus dan konsisten secara terus-menerus baru ini bisa itu pun melalui proses yang sangat panjang hmm. nah jadi kalau boleh diumpamakan ya Mi hmm -hmm. seperti waktu aku mau jadi dokter hmm. nah, kan waktu aku mau jadi dokter, aku jarang sekali bolos, gak mau bolos ya. supaya tujuan aku jadi dokter, Tercapai, gampang ya. bisa diraih hmm -hmm. gitu nah, ketika aku bolos atau aku DO, kan yang salah bukan ilmu kedokterannya, bukan fakultas kedokterannya, yang salah kan aku gitu yes. ya, nah jadi kalau aku mengumpamakan seperti aku belajar kedokteran, tujuannya jadi dokter, lalu aku fokus dan konsisten, berjenjang nggak dari semester 1 langsung delapan gitu kan nggak ya, semester 1, semester 2, setiap semester pun diuji Apakah lulus apa enggak. Kalau sudah dianggap paham, hmm. baru saya boleh masuk, masuk semester 2. Nah, kalau seperti itu belajarnya dijamin bisa jadi dokter. Ya, nah Betul. sama seperti di sini. Jadi teman-teman, hmm. kenapa susah? Karena kita nggak mau berjenjang, hmm. kita mau tetap langsung jadi bisa berubah. Lalu kita nggak mau berproses. Padahal kita harus belajar karena Beda ya, kalau uh, spiritual ini ya. merubah persepsi itu ya teman-teman, sahabat jiwa Merubah persepsi yang non-Qur'ani, menjadi Qur'ani Sadari, kita butuh campur tangan Tuhan, kita nggak bisa sendiri Kalau kita jadi dokter, kita bisa dibantu guru Tapi di spiritual, kita butuh campur tangan Tuhan dan Tuhan mempunyai persyaratan untuk kita dibantu Yang pertama, dia memberi hidayah kepada orang yang mau Artinya Tuhan itu menunggu kita melakukan action dulu Dan Allah bilang dalam hadis Qudsi, Aku akan membantu hambaku Ketika hambaku menghampiriku merangkak Aku akan menghampirinya dengan melangkah Ketika hambaku melangkah, aku akan menghampirinya berlari Jadi Allah itu proaktif, dia menunggu kita Jadi kalau kita cuma sehari belajar, besok langsung bisa Belum pantas di mata Allah untuk kita diberikan kepahaman Belum pantas untuk dicabut Lalu bagaimana ini supaya bisa terjadi Lakukanlah perenungan-perenungan Buktikan kebenaran-kebenaran atas sumpah-sumpahnya dalam Al-Quran mm -hmm. Lalu kita lakukan observasi Nah, segala sesuatunya tentu tidak gratis Hidayah nggak gratis Nah, Allah akan membuat kita menjadi paham ketika kita sudah dianggap Tuhan layak Untuk diberikan kepahaman Sama seperti menjadi dokter jadi kalau kita belajar agamanya, kalau ada waktu aja, agama kalah dengan reuni, arisan, agama kalah dengan pekerjaan, ya tentu saja jangan berharap jadi dokter tepat waktu. Ya. Ya, Mbak, Begitu. Jadi... jadi tadi mendengar penjelasan Mbak Inka itu berarti metode. Tempat Mbak Inka belajar ini ya, Majelis Mutiara Tohid di ya, tempat kita. Aku juga lagi belajar di sana. Ini benar-benar sekolah ya Mbak sekolah. ya. karena Ada kurikulum, -ada, ya. ada jenjangnya, ya. ada teleponnya. Level Dan itu tergantung kita sendiri, ya. Ya, Mbak ya. Makanya kita mau sampai level yang mana? Iya tuh. tafakur ini bukan tausiyah yang sekali sesekali datangnya. Bukan juga e, ngebahas. E, Vicky, hmm. bukan berarti itu salah tetapi memang majelis ini ditujukan kepada jiwa-jiwa yang ingin mudah mengamalkan Al-Quran hmm. dan hadis betul. makanya ini sebenarnya sekolah hmm. lah sebagai sekolah tentu mempunyai kurikulum, kurikulum. betul Mbak Imka dan sebagai sekolah juga kita sebagai muridnya ya harus fokus dan konsisten mengikuti syarat dan syarat berlaku ya, syaratan ya iya. itu dia wah ya jadi kalau kita bilang ya mbak Inga <laughs> majelis mutiara atau itunya, sekolah iya, albu ya sekolah ya. jadi buat teman-teman <laughs> yang ingin belajar yang bukan yang Memudahkan punya tujuan iya. ingin mengamalkan Al-Quran dan sunnah itu jadi mudah coba boleh dicoba dengan metode ini ya. kok saya ngerasa buat saya metode ini memudahkan saya meraih tujuan saya dan nanti teman-teman bisa uh, belajar di situ informasinya boleh ditanyakan ke mea silakan bukan mbak inka aja solmed iya, aku juga lagi belajar Cindy juga lagi belajar lagi mencolokan kalbu kalbu kita supaya lebih mudah mengamalkan Al-Qur'an dan hadis atau dengan Begitu. kata lain kita kan maunya cuma pakai sudut pandang Al-Qur'an itu ya iya, Mbak ya, dalam Jadi memang hari-hari. Iya, jadi metode tafakur ini uh, konsisten hanya tujuannya mencabut persepsi ya. non-Qurani menanamkan persepsi yang wow. Qurani. Konsisten di situ. Ya, dan balik lagi ke konsistenannya Majelis Mutiara Tauhid itu Bagaimana kitanya sebagai yeah. seorang murid, ya Mbak yeah. harus juga harus konsisten belajarnya seperti yang tadi Mbak Inga yeah. bilang ya kalau bolos-bolos ya kapan lulusnya? Yeah, kapan itu... punya kemampuannya, yeah. gitu, ya, Mbak ya. Jadi kan itu metode. Nah, bagaimana hmm. kalau di rumahnya nggak ada atau uh, tempat tinggalnya tidak ada uh, majelis muterah tohid, hmm. gitu kan? Yeah. Nah, saran uh, banyak ada. Uh, fasilitas ya dari ada dari buku tapi sebenarnya Tuhan juga memberikan kita fasilitas untuk memudahkan itu apa saja itu Allah sudah menurunkan Al-Qur'an ya sahabat jiwa jadi Allah juga sudah memberikan kita mata telinga hati akal Allah juga sudah menurunkan suritaulah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memudahkan kita dalam proses perenungan kita sebagaimana yang Allah inginkan di Al-Araf 179 jadi kita bisa memperlakukan Al-Quran sebagaimana tujuan dia diciptakan ya. yaitu agar manusia di dunia ini, apapun agamanya bisa berperilaku selaras dengan kehendak Tuhan sang pencipta kita dan seluruh bumi dan seisinya Wah, ini jabarinnya jelas banget nih. Soalnya, itu, sama Mbak Inka, bagaimana yeah. memudahkan kita untuk merubah sudut yeah. pandang Sudut pandang spiritual ini jadi emang nyatanya harus belajar, yeah. bukan yang tiba-tiba. Besok yeah. hari ini aku mau, besok tiba-tiba punya yeah. gitu ya, Mbak? Ya, enggak yeah. kayak begitu. Ternyata iya. Yeah. Jadi, <laughs> ternyata pada dasarnya ini. memang uh, para sahabat kita ini juga uh, apa ya? Hmm, bisa kok, gitu iya. karena Tuhan tidak mungkin memberi tugas pada kita yang nggak bisa kita lakukan. Bisa pasti nah, cuma memang ya. masalahnya, cuma mau apa enggak. Nah, yang bikin susah itu yaitu ego. Ketika ego berbenturan dengan keinginan Tuhan, nah di situ kita nggak rela. Makanya katanya susah, ada gampang. Jadi, misalnya Asal nih, ada caranya. musibah, Tuhan bilang. Kamu harus ikhlas. Oke, ikhlas aja. Hmm. Gitu. Kamu nggak mau ikhlas karena nggak mau ya, Mencabut melihat, persepsi lingkungan. Betul. Ya, itu dia. Ya kan? Tuhan hmm. bilang nih. Tuhan bilang Harta, anak, pasangan, pekerjaan, karir Semua adalah cobaan bagimu. Senda gurau belaka, sandiwara yang menipu. Kita nggak mau. Eh, itu iya. kita buru. Masa cobaan diburu? Salah nah, yang mbak ya. Itu berarti Selam kan ini tergantung kita iya. bener bener bener kita mau kita mau terus kita milih ya mbak iya. milih itu mau pakai ego atau mau itu kehendak iya. Tuhan iya Inulinya. milih itu kalau kalau kita punya tujuan iya. nih oke kalau kita nggak punya itu tujuan, tujuan ya, itu itu ya. Hmm, ya. Sama kalau sama kita nggak ya, ya, punya tujuan ingin dalam hidup ini berperilaku selaras hmm, dengan hmm. kehendak ya, Allah ya nggak perlu ya, ya. Al Quran nggak perlu agama Pertanya lah berguna e <laughs> si buku pedoman mm, ini yeah. ya nggak perlu ajaran ajaran agamanya. Iya. Jadi kuncinya nah, lakukan, perenungan, lakukan perenungan ya, rangkaian, rangkaian per perenungan yang terus menerus dan berjenjang lalu uh, fokus dan konsisten menggunakan kalbu, kalbu mata, hati, telinga dan akal. Ya, somit bagaimana? Semoga apa yang ditanyakan lewat kolom komen Youtube-nya uh -huh. dan Instagram-nya, cukup terjawab ya dari Mea episode ini. Karena juga kita, jangan lupa Mbak Inka, Apa? kan tadi Mbak Inka mention bahwa Mbak Inka belajar dan ketemu langsung dengan yeah. Bapak Insinyur Permadi Ali Basya. Nah, di Majelis Putihara Tauhid ini, mm -hmm. Pak Permadi kan juga menerbitkan dua buku ya, yeah. sebagai fasilitas yeah. yang untuk memudahkan, memudahkan. Somet Aku juga yeah. untuk membantu proses perenungan dengan hati ini. Jadi namanya ya buku. ada buku bahan renungan kalbu yang satu dan yang kedua buku sentuhan kalbu. Kalau buku sentuhan kalbu itu seperti kultum ya Mbak, yeah. ya, pendek-pendek tulisannya Mbak, Iya, yeah, untuk keperluan yeah. uh, kuliah Tujuh Menit. Yeah. Yeah. Kalau Somet mau mendapatkan buku bahan renungan kalbu dan juga buku sentuhan kalbu, jangan lupa Solmet mea per hari Senin kemarin kita membuka mea giveaway dan dua hadiah utamanya adalah buku bahan renungan kalbu dan buku sentuhan kalbu tapi juga ada hadiah-hadiah lainnya jangan lupa ya di subscribe YouTube channelnya mea juga follow Instagram mea juga follow Facebooknya mea di situ kalian akan membaca jelas persyaratan untuk mengikuti mea giveaway ini itu Mbak karena ini terkait ya. dengan Majelis Mutiara Tohid kebetulan. Iya, dan kalau misalnya tidak mendapatkan giveaway, silakan teman-teman bisa, bisa menghubungi uh, di sana melalui komen di kita, nanti kita jawab. Iya, boleh. Ia. Nanti mea bantu jawab untuk kebutuhan uh, memfasilitasi perlindungan solmet-solmet-nya mea Ia. Okay. Ada yang tapain lagi Mbak Inka? Enggak Sebetul? ada, saya mm -mm. cuma bilang bahwa teman-teman, sahabat jiwa Banyak sekali yang tercerahkan dengan buku ini Jadi don't miss it. Harusnya itu kita miliki karena sangat membantu ya. membimbing uh. proses kita dari hari ke hari ya. Dan Luar isinya. biasa buku ini ya. Isinya tuh kayak Al-Quran hmm. ya Mbak ya Dalamnya ya. itu benar-benar ya, Al-Quran dalam bahasa kita ya, Dalam bahasa Sangat mudah dirasakan apa, ya. kebenarannya. Oh, Setuju, aku juga Mudah banget baca itu. Ya. Baiklah soulmate Semoga apa yang hmm. dibagikan Di episode mea kali ini Dapat membuat soulmate Lebih mudah Untuk mengubah Atau mengganti sudut pandang Yang tadinya tidak sesuai Atau sudut pandang Non-Qur'ani menjadi sudut pandang spiritual atau sudut pandang Qurani. Baik, Mimi dan Mbak Inka pamit mundur dulu-dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam